Kenapa? Kuta kenapa? denganmu? <tik> Aduh, ga salah di warnet. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Tonton aja Masih bersama saya, Samudi Repsol Baspur Ahmad Seperti biasa, kali ini admin reaction kembali Yaitu beberapa cuplikan video Kali ini kita bernostalgia ya teman-teman Sedikit nostalgia sama video-video beberapa tahun lalu Yang pernah viral di waktu itu Tentunya video ini dulu sangat lucu ya Mudah-mudahan kali ini dengan nostalgia ini Teman-teman masih teringat sama video-video yang pernah viral pada Masalahnya ya teman-teman, oke kita langsung play aja cuplikan videonya <kita>, kita sedikit nostalgia, ada si abang-abang ini ya teman-teman oke okay. bersamamu mengajarkanku Apa artinya kenyamanan, kebersihan, keamanan, cinta Astaghfirullah di Malaysia dia Bro. Nah nama, nah hisab, nah namanya kalian itu apa? Sudah kadang, sudah masuk. Aku dua bersamamu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kebersihan, keamanan, cinta. Ini Astaghfirullah, tapi suaranya bagus loh. Suara abangnya bagus, merdu. Hanya tak <tuk> Tapi mengapa, Ku tak <tuk> <Wow>. Oke ini. <tuk> Aduh, nostalgia zaman di warnet. 2009, 2009, 2010, 2011, <laughs> ya kan pesen indomie gitu kan, Aduh, musisi Domi, buka reformation ataupun apa dan lain sebagainya, dengerin mp3, oke, okay. kalau dulu pokoknya ngeternya Ziggy 48, <laughs> oh, Apple. Oke, Kayak Kayak untuk dirimu. Aduh. Ini yang video aslinya. Kayak gemenji. pengen Oke, okay. cantik-cantik gini. Ya untuk dirimu. <laughs> aduh bro, aduh, capek tawa. Sanding-sanding ini emang lagi manja, lagi pingin dimanja. Aduh, orang-orang bisa pak. Bro, bro, aduh, aduh, aduh, masa berubah lagi, Bro, sedikit nostalgia ya teman-teman, kita sedikit nostalgia. Tadi ada si abang-abang lagi dibilang warnet, mungkin dia lagi negeri musik, kesukaannya biasanya kalau dulu saya pengalaman saya di warnet itu tahun sekitar tahun 2009 tahun 2010. Hobinya itu nonton JKT48 ya teman-teman, nonton JKT48. Eh tahun 2011 deh kalau nggak salah. Tahun 2011, 2010 itu seneng nontonin boy band, girl deh. Kalau saya dulu saya suka banget sama JKT48. <giggle> Jadi kalau di warnet, pesen sama abang penuh warnanya, penjaga warnanya pesen Indomie sambil dengerin musik-musik ya JKT48 sambil aduh kita cek cekik ya teman-teman. Tadi ada si abang gondrong dia suaranya hmm, merdu, merdu, merdu, suaranya bagus. Tapi digandengin <ganti> sama suara lantunan suara azan. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Oke cukup sekian reaction dari admin. Semoga menghibur dan menyenangkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You